Mm . -hmm. Mm -hmm. Waktu terus berjalan Berhias gelap dan terang Suka dan duka Tangis dan tawa Tergores bagai lukisan Teribu mimpi berjuta sepi Hadir bagai teman sejati Di antara lelahnya jiwa Dalam resah dan air mata Aku persembahkan padamu yang terindah dalam hidupku meski kerapku dalam langkah kadang tak setia kepadamu namun cinta dalam jiwa Hanyalah padamu Maafkanlah Bila hati Tak sempurna Mencintaimu Dalam dada Kuharap hanya Dirimu yang bertatap. Dan tak setia Kepadamu na Cintaimu Dalam dada Ku harap hanya Dirimu yang bertata Meski ku rapuh Dalam langkah Kadang tak setia Kepadamu namun cinta dalam jiwa Hanyalah padamu Detik waktu terus berlalu, semua berakhir Padamu Setiap insan pasti merasa saat perpisahan. Sampai You're Suni meluas pusara, soal bicara terus berulang. Sesal dan insaf tak berguna lagi. Hancurlah jasad di Mama Bumi, berpisah sudah segala.